hei yo what up geng welcome back to my channel detektif slot si penyelidik slot gacor hari ini oke okay, uh, gua pagi hari ini jam 5 pagi ya jam 5 pagi ya gua bang bangun ini gua mau langsung cus ke olah TKP ya langsung kita ke speed turbo 30 kali aja oke okay, let's go ini gua pagi-pagi masih baru bangun guys ya jadi maaf-maaf nih kalau suara gua agak lemes lemes gitu gua mau awali pagi gua dengan keberuntungan yang luar biasa ya Amin ya mudah-mudahan ya. Oke okay, petir. Wah dikelip banyak nih gak dikasih petir nih. Wah di skip Maria. Oh ya. Thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Jangan lupa dibantu dengan like nya. Jangan juga, jangan lupa juga dibantu dengan share nya ya. Subscribe nya juga dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi baru dari Detektif ya karena Detektif akan selalu olah-olah TKP bersama kalian. Oke okay. ini gue pagi pagi-pagi ini sebenarnya iseng aja ya gue ini pagi-pagi iseng bangun. maksudnya bangunnya gak iseng gitu? maksudnya gue terjun ke TKP nya gak, eh, iseng aja gitu gua mau olah-olah TKP ini bersama kalian. Dan bagi-bagi pola juga ini guys. Jadi sama-sama kita cuan di sini ya. Oh ya. Yeah gua main di situs retro 777 guys ya Jadi kalau kalian penasaran tanda-tanya gue mainnya di mana ini gue main di situs retro 777 ya situs nah, situs gacor dan terpercaya di di, di di list di list gua nih ya masuk daftar gua nih Oke okay, kayaknya ini gue mau buy bye spin aja kali ya iya ya, gua by spin aja gua mau turunkan bettingan dulu langsung kita by spinnya di 1380 let's go oh ya linknya nanti gua uh, linknya nanti gua cantumkan di kolom komentar kalian bisa klik langsung uh, linknya langsung cus ke TKP nya langsung guys ya polanya bisa ikut gua mudah-mudahan gacor ya mudah-mudahan uh, cuan juga bersama detektif kita di sini ya oke okay ali 2. Oke, boleh ya di sini konek. Hijau nya pecah. Biru pecah. Oke, okay, sudah empat batu pecah. Lima batu pecah. petirnya lagi dong. Jumpa akhirnya pecah gila. Oke, okay, dikasih lagi petirnya. Oke, okay, mantap. Okay, gila gila sensasional di pagi hari, di pagi hari. Dapat 876.000 lumayan ah. Ya. jadi gue buy spin itu satu juta tiga ratus sekian ya kayaknya ini bisa lah ya bisa lah ya balik modal ya balik balik modal buy spin aja gitu wah anjir di skip dong kali empat nama kali dua ya, sayang banget oke okay, geternya dong kek atau skechernya satu lagi kek satu lagi kek skechernya wah sialah kagetnya oke okay kasih kali 8 kita yang pecah masih 3000 kecil ya 60 kecil-kecil oke okay, mantap kali ini konek kalian sama kali kali limanya ya ditambah penggalinya tadi ya Oke okay, sisa Spin masih ada tiga kali ya mudah-mudahan mudah-mudahan profi Widi dikasih aja dikasih nice, ya, nice. 300.000 lumayan lumayan tidak dipotong dengan modal go by spin tadi gua untung 300.000 sekian ya ditambah ini oh yang 400 sekian oke okay, panci kali 15 di skip dong kali 15 di skip guys gila ah aduh sayang banget tuh oke okay lah gue mau naik naikin bettingan aja ke 73.000 ke spin turbo 10 kali mudah-mudahan polanya ini ya ampuh anjir dikasih skacer lagi kasih skacer ini kakeknya mau balas nih ya. dia mau balas nih wah dia mau balas nih ya balas by spin kita tadi nih waduh waduh waduh mudah-mudahan skacer ini isinya Ya isinya pokoknya cuang semua ya. Anjir konek lagi dong. Mantap mantap ini. Waduh ini pagi ini ceria banget sih bagi gua nih hari ini ya. Kali empat kali dua Berapa? Anjir anjir kasih mega kita 2.600.000. Gila-gila ini skater gratis loh, skater gratis loh. Gratisan loh, jadi cuman kakeknya kasih 2 juta sekian, cuman cuma guys buat kita, guys. Sekarang 3 juta. Ini kasihnya cuma-cuma ini, gila-gila-gila. Di sawer kita sama kakeknya nih, waduh anjir, cincinya pecah dong. Gila-gila dikali lagi dong, kali berapa? Waduh berapa nih? Anjir, anjir, anjir, 5 juta guys, 5 juta. 5 juta, gila gila-gila, gila-gila wah anjir gue cuma modal 2 juta dong dimaju cuma 2 juta loh gue bawa tadi guys ya cuma 2 juta, gue menangnya 5 waduh anjir dikonekin lagi gelasnya pecah anjir anjir berapa nih? waduh dikasih lagi mega 2 juta 100 guys, gila gila gila, gila, gila. wah gila gila gila ini gua nggak ada rungka nih yang malah gue gacor ini ya Gila gue ini gue sen seneng banget ini ini kenapa nih ini? Ya? Gue seneng banget di situ 177. Nah, ya, ini tiada hari gacor kita di sini guys ya. Tiada hari gue ini gacor di sini ya. Hari-hari kita gacor di sini guys ya. Wah, gila dikasih lagi sisa 7 juta guys. Wah, gila, gila apa apa juara kemenangan gua guys. Wah, aja gua beli motor sini. Gua fix beli motornya hari ini. entah hari ini atau perlu aku beli motor sini ya. Wah, anjir anjir. Ini sampai sejam loh, gue menangnya 18 juta guys Gila, gila, gila Oke lah, gue langsung Waduh, gue mau langsung tarik dana aja Ingat, kalau udah menang, langsung tarik dana Ganti akun, amankan akun kalian Oke, gue mau cabut dulu Gue mau langsung WD agar ya, tidak disedot Sampai jumpa di tkp selanjutnya Arios